teman-teman kali ini saya membuat uh, mie racikan sendiri yang ada ini ada satu mie temung gus mie dengan tiga Jadi jerica ricik dengan satu ba satu daun jeruk dan satu tomat saya mau bikin sedikit agak sedikit pedas saksikan ya teman-teman pertama-teman teman -teman, saya akan merebus semuanya terlebih dahulu. ini airnya sudah saya panah ini teman-teman minyak akan saya rebus terlebih dahulu kemudian saya akan memotong-motong tomatnya Saya akan rebus bersama minyak. Ini ya teman-teman, minyak sudah saya, oh, tampaknya sudah saya iris-iris. Saya akan tunggu dia mendidih. Kemudian saya akan campurkan dengan tomat. Saya tunggu 3 menit. Saja, teman -teman. kemudian saya akan mencoba urut bumbunya antara saya urut daun jeruknya, ini teman-teman. Ya, saya angkat, ini juga teman-teman. Saya tambah irisan bawang merah. kemudian saya olah bersama pisangnya agar nampak segar, oke, nampaknya sudah mendidih, ya tentu rasa saat lagi sambil itu kita menyiapkan bumbunya. teman-teman sudah jadi. Ini dia teman-teman sudah jadi. Saat saya mau cobanya. Selamat makan ya teman-teman. Coba tuh, tuh benar-benar lumayan. Gimana rasanya? rasanya tajam sekali teman-teman tajam sampai tertanggurkan tapi lumayan ini cuacanya dingin cuacanya cocok untuk kita mah coba mencoba sesuatu yang baru mempedes kedua uh, agak sedikit mengusuk dengan aromanya jeruk